Berikut daftar klasemen sementara Piala Dunia Qatar 2022. Urutan 2 teratas di Grup A untuk sementara dihuni oleh Belanda dan Ekuador, yang sama-sama mengemas empat poin hasil dari dua pertandingan. Urutan pertama di Grup B untuk sementara dihuni oleh Inggris, yang telah mengumpulkan empat poin hasil dari dua pertandingan. Urutan pertama di grup C untuk sementara diuni oleh Polandia, yang telah mengumpulkan 4 poin, hasil dari dua pertandingan. Urutan pertama di grup D untuk sementara diuni oleh Prancis yang telah mengumpulkan 6 poin, hasil dari dua pertandingan. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.